Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, nama asalnya Muhammad Darwis Beliau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi itu. Ya termasuk keturunan Nabi. Ke Haji Ahmad Dahlan itu waktu mau berangkat ke tanah suci, berbarengan dengan saudara beliau, ya ke Haji Muhammad Hashim bin Ashari. setelah aja dengan Kiai Darat, ya kemudian berangkat ke tanah suci. Nanti pulang ganti nama jadi Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwis Bin Kiai Haji Abu Bakar. Bin Kay Ilyas, bin Kay Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kay Gerebek. Ya. Nah, Be Grebek itu nyambung nanti nasabnya ke siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan, Asmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Nyambung ke ke Sayyidina Husain. Ya. Radiallahu taala anhu. Nyambung ke siapa? Ali bin Abi Talib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Kyai Ahmad Dahlan.